Yo, kita sekarang ada di konten Catat Apa Itu Catatan Kaki sudah bubar. Konten terbaru catatan kaki. Ini dia seduk basang. Kenapa kita seduk basang? Karena basang kita seduk makan malu. Dan episode pertama seduk basang, kita sudah ada di Benar, Slovakia Utara. Tidak dong. Kita hari ini ada di Gilimanuk untuk makan makanan Betutu yang katanya legend khas Gilimanuk cabangnya ada banyak di mana mana tapi katanya sumbernya di sini. Apakah sumbernya menggunakan ayam yang bersumber dari mata air alami? Nope. Kita harus coba ya. Kita sudah sampai di daerah Manuk nih ya, coba ya. Gilimanuk kan ya. Cuman tuh saya nggak tahu, Meh. Dimana sih ayam betutu Manuk katanya yang terkenal itu? Gimana nih? Gimana kalau kita ada penduduk lokal sini kali ya? Coba ya coba saya jalan situ ya. ayo kita jalan dulu lah ikutin ya hah saya bingung ber... kebingungan wah ada emas emas kita tanya yuk permisi pak ya permisi pak ya mau tanya pak ya pak ayam nah, betutu gili mana itu di mana sih pak ya oh, ayam betutu gili mana iya iya iya sebelah mana pak di sana oh itu sini pak sini pak kamera jadi itu dia ayam belutuh gili Manuk Ini bener gili manu apa ya? Iya gili manu. Bukan gili, gili terawangan? Bukan Mantap, mantap Kenapa? Jadi kita akan jalan sendiri sambil membawa tongkat maraton menuju makan-makan Sudah siap belum? Siap bos Siap mantap Bapak, Bapak mau ikut makan sama saya? Uh. Oh, mau dong apa? Tapi saya nggak mau sama Bapak <laughs> Ayo kita jalan Terima Yo, setelah kita bertanya sama mas-mas gembel tadi, kita sudah sampai di apa sih? Anjungan betutu Gili Manuk binaan bank yang belum mensponsori kita. <laughs> ya tidak usah disebut ya. Dan di sini sudah ada banyak, man. banyak ada apa ya betutu betutu ada betutu Bu Lina, betutu men tempe. Iya, dan ada betutu tri tri. Dan kita akan langsung menuju ayam betutu men tempe. Tidak. Ayo kita berangkat. Ada dua pak di sini pak. Jadi yang itu sama yang itu. Oke lah. Makanya di sini apa di atas? Makanya kita di Banyuwangi <guluh> langsung ya. Jangan di sini ya. Kita makan di sini dong. Di, di, di sini apa di sana pak? Di sana-sana ya. Sana, ya. Eh di atas lebih seru ya. Ya, ya lebih kelihatan gitu aura Gili Manuknya. <guluh> Jadi dari atas kita bisa memantau supir-supir. <guluh> Oke, sebelum masuk ada cuci tangan. Kita tes Pak ya. <laughs> kita tes Pak ya. Ada airnya Pak nggak? Taruhan dulu sebelum ini ada enggak? Ada, ada. 10.000 ada. 10 ribu ada. <laughs> Tidak apa-apa dong. Ya. Belum disiapkan. Oke, kita sudah sampai di ayam berbulu menpek. Lihat ya. Ada patung. Sudah jelas bukan patung polisi yang pertama Yang kedua itu ada ayam Ayam pak Ayam dong Ini kenapa ayam dong apa? Kenapa pak? Karena main ini memang masakannya ayam Oh yang Berarti dia doyan tajen Tolong dibedakan ya Sekarang kita mau pesan dulu ya Iya dong, mau pesan dong Ya. Oke menunya Mbok ada apa aja sini, Mbok? Bu? butuh aja sama pedas Oke Harus pedas Harus pedas, Mbok ya kita ada empat orang empat orang, kalau ini paketnya untuk empat orang 170-500 sudah dapat minum pak sudah dapat minum? iya, ini bisa ST4, teh hangat, atau aqua deh oh, bisa es teh, bisa aqua pak gak ya, bisa yang lain ya jangan mbak, biasanya ada yang aneh-aneh tuh yang musen pak tanya, tanya. yang ini bisa untuk orang ya, portia oke, okay. ini ada yang bentuk yang basah, kalau yang ini? kalau mau yang goreng, ini bisa digoreng juga oh, bisa digoreng, harganya sama ya? Oke okay lah, kalau gitu kita pesan yang ini aja. Ini yang lebih rame ya, Mbak ya? Yang basah. Ya. Kebetulan kita belum mandi. <laughs> Jadi dari yang basah ya. Ya. <laughs> Oke okay lah, yang basah kita tunggu mbak, ya. Dan ya. Eh, ST aja deh 4. Ya. Biasanya di supir Banyuwangi apa, mbak? <laughs> nah, yang biasa dipesen supir Banyuwangi itu ayam ini, Pak. Pirer, tapi gak ada di sini. <laughs> Tidak ada di sini, dong. Okay. Ya. Oke okay, ya, kita tunggu. Makasih ya. Iya, Bro. Sudah ada datang makanannya, Bro. Serat rp paket keluarga berencana. Kamu mau tahu kan ada apa aja? Iya, penonton kita udah penasaran dong. Pertama ini ada bukan dong. Nasi dong. Nasi yang belum menjadi bubur. Iya ya. Karena yang sudah menjadi bubur namanya bubur ayam Jakarta. Tidak usah ditanya ya. Jangan fokus ke itu. Tapi ini Pak Oh ini, ini namanya banget. ayamnya pak oh. Ayam betutu Ntar kita makan pasti Tapi sengaja di delay-delay biar penonton semakin ngiler dong ya Ya di belakang ada guli juga sedang bekerja Untuk <laughs> tempat ini In frame juga. Terus ini sambal Ini sambal nah sambal terasi kerasi Bener Bener pak Nah ini kacang kacang yang ingat kulitnya karena kacang kulit iya nah terus ini sambal mata sambal matah. iya memang sambal mata Pak. bawang ada bawang ada cabai terus ada mata mata tuh belum matang gitu ini apa tuh nah ini sayur pak jadi ini kolesterol tinggi ini menetralkan kolesterol memang ayam ini kolesterolnya tinggi karena berminyak dong ya penasaran kan rasanya sama, Pak. Ini gimana makannya, Pak? Makannya biasa aja Eh, aja kita pakai nasi ya. Kita makan nasinya. Set, taruh di sini, sisihin. pegang Nah, itu yang lucu. Itu makan yang lucu. Tapi kita tidak makan lucu, kita makan biasa aja. Kita tes ayamnya dulu ya. Ini beneran sekali sub banget ya? Makan pakai tangan. Sudah dicuci tangan saya. Jangan ini dong. Hah? Sudah, nggak in-frame aja, Cuk. Panas, panas ya iya ada sendoknya kita tes dulu ya ini kuahnya. ya pedas sih ya. eh, pedas pedas pak pedas tapi enak oke okay, lah dulu kasih sambal di ini dikit sambal bawang kasih kacang biar bisa dikacangin dan menurunkan kolesterol <laughs> bagus ya tes makan penasaran kan rasanya kan sama ya, makanya bro. kesini dong udah hmm. Kenapa, Cok? Hmm. Enak, pak. Eh, enak enak ini enggak ini ini dagingnya ini dagingnya tuh ya I ini gampang pak dipotek coba dari sini tuh dipotek tuh gampang biasanya kan ada yang jualan ayam tuh kan keras ya? oh, iya. Itu ayam apa Klatih fitness. <laughs> ayam enak kalau biasa kalau di food blogger ini bumbunya meresap ya bumbu meresap sepon emang biasa ya ayam biasa ya bumbu meresap itu normal gitu. Oke okay lah ya, sepertinya kameramen juga mau makan. Entah dulu, syuting dulu aja baru mau ini udah makan makan aja. Tak coba lagi ya. Sambal, ini sih aku bilang ya sambal matahnya nih Pak, yang bikin enak. Karena kalau sambal terasi kan udah biasa ya ada terasi tapi sambal ini khas Bali ini banget ini jujur kali ya? wuuhh gue gak pernah jujur <laughs> gak pernah bohong dong ya kasih nasi sedikit kita jujur aja nanti pak hmm hmm nanti hmm. coba jadi pengen metajen dong pak Jadi kalau anda tahu, segi proses apa yang pembuatannya? gimana? pembuatannya yang pertama ayamnya dipelihara dulu <laughs> ini kita beli dari ayamnya <laughs> yang jelas ini kayak direbus loh, kok kok lu ini kan bumbunya banyak ya. ya. Kalau Bali itu kan bilang bumbu genep gitu. Hmm. Jadi lengkap itu bumbunya direbus. Ini rempah-rempahnya lengkap ya? Iya. Ya, mungkin Belanda ke sini nyari itu ya? Bukan. Dulu Belanda ke sini yang punya orang Belanda. <laughs> dulu dia nanam saham di sini. Jadi dulu orang Belanda yang bernama Pandesar di sini. <laughs> Kiper Belanda. <laughs> <Keeper> Belanda. <laughs> Oke, okay. karena makannya enak ya. lah ini. Terus, karena enak, saya akan bungkus juga buat orang di rumah, biar orang di rumah kepedesan juga. Mungkin kalian mau kan ya? Pergi yuk, 170 Pak, Beranilah berempat. Kalau dibagi 4, 170 bagi 4 ya, kira-kira ya gratis lah, lain ada paket apa tadi? Paket keluarga. Di sini juga ada paket keluarga ini, Tertak. <gay> yang terbaru. Dan sekarang kita bayar, sambil kita tanya-tanya boleh. Kalau dikasih ya. Ayo. Ayo. ayo, kalau dia tahu, alatnya Halo, Bang. Mau bayar dong. Mau yeah. sambil tak rekam-rekam gini enggak apa-apa ya? Oke. Okay. Ini Iya, ini kita buat di YouTube dong. Yeah. Namanya YouTube-nya konten seduh basah. Oh, Jadi yang okay. ke harus seduh dong. Mau aja Ay, Emang konten kita memang lucu-lucu. Yeah. <laughs> sebelum lucu-lucu tetap bayar ya <laughs> Kita bayar dulu. Sama tolong dibukuk satu, Bang. Tadi belum pesan ya? Belum. Ya, biar. Pi, tunggu paketnya ya. Langsung bayar, pak. Langsung bayar. Tidak oh, dia endorse waktu Dengan buang BLT kan ya, pak? Hah, buang BLT nih. Ada ini. Bayar. Satu paket <laughs> tadi ya. Satu paket. Komplit sama um, minum. Iya benar. Satu paket komplit yang bungkus nilainya jadi satu. Benar. Dua ratus. Dua ratus sembilan ratus satu ribu lima ratus. Bisa dibayar pakai bitcoin, pak? Ini kita bayar pakai Ethereum. <laughs> Cash dong. <laughs> Bok, biasanya di sini yang rame jam berapa? Makan siang Makan jam siang? Jam satu sampai jam 3 Terus oh. kalau malam itu Oh jam berapa tutupnya? Jam 1 sama Sera. Biasanya yang rame tuh pembeli dari mana? Jam yang sekarang itu oh, Daerah Bali Supir Banyuwangi sering? Supir-supir Banyuwangi ada? Cuman oh, sekarang lagi musim kayak gini sebenarnya. Oh nyebrangnya agak jarang Jadi supir Banyuwangi itu kerja renang Sampai <lacht> <lacht> ke Oke, kita tunggu makanan yang dibungkus. Makasih, kakak ya. Mantap, bro. Sobat Sedok Basang, kita sudah selesai makan, bungkusan sudah ada. Waktunya kita sekarang kembali ke Kampung Halaman dan mengedit video ini biar keren ya. Dan jangan lupa subscribe dong ya. Subscribe catatan kaki dan juga konten terbarunya Sedok Basang Oke. karena kita akan makan-makan makan di tempat yang lebih murah ya kalau bisa ya. Lebih enak lagi. Tapi, kalau kalian mau, tempat kalian yang kalian suka maka di mana kita kunjungi, kita review dengan lucu-lucu seperti ini. Komen di bawah nama tempatnya. Nanti kita kunjungi ya. Jangan lupa, jangan skip iklannya juga. Karena penghasilan kita berasal dari iklan. Oke, terima kasih. Seduk basang, seduk basang, makan malu. Bye-bye.